Allah, aku Rasulullah. ampun kepada Allah setiap hari nggak pernah kurang dari 70 kali, nggak pernah kurang dari 100 kali. Coba. Para Nabi, para Rasul, orang-orang yang mulia, niku selalu beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Ngata-ngata nyuwun ngapuro datang gusi Allah. Itu para Nabi, para Rasul, orang-orang yang mulia. Lemong se model kroco ngene nengi. Senjekedar, senjekedar dengan ini, mau delege kok kaya rumong so gak duit dosa. Lalu, makanya gula zaman ini tiga cara untuk menghapus dosa. Di antara cara itu apa? Haji. Nek jenengan mampu, Nung haji niku nek mabrur, bukan hanya dijamin surga, dibebaskan dari neraka, diampuni semua dosanya keluar dari dosanya bersih dari dosanya sebagaimana bayi yang baru terlahir. Nek mabrur, kan hajine itu tingkat-tingkatan, Tingkat paling saya ini yang diharapkan setiap orang haji mabrur. Cara ilmu fikih Tingkat di bawahnya namine haji makbul. Oke syukur keterima ngonoi hajine. Kan jarahnya masih arro, oke keterima ngonotok sore meneh jenenge haji mardut haji sing ditolak tingkat paling rendah paling elek jenenge haji muhidin tukang bubur naik haji wu. ini haji yang paling orang gendah karena bentino gegeran tok laruh hajah rumi siapa <tuh> ngomong apal rumahku yonok tv <tuh> ini nah ya, makannya salah satu nih yuk duitnya kudu halal, kudu bersih, kadek haram, sehingga kayak kecampuran haram gak kita terima. Manhajabi haramin amin haromin. tidak kalah lebih ke wahyu malah baik. orang yang berhaji pakai duit haram, kecampuran yang haram, ketika dia baca talbiah, lebih ke wahyu malah baik. faajiballahu lahu, Allah menjawabnya lah lebih La kelaka, walasantai. Wong haji neng duitnya gak beres. Mulai korupsi, mulai ngapusi, duit anakan, macam-macam. Ketika dia di sana, baca talbiyah masih di khusus-khusus nol lebay toko, kumel lebay, labbaik kalah, syari kalah ke lebay, dijawab Allah, "Kak labbaik ke labbaik kan, lebay ke lebay opo." beres, hutang utang tanggamu kamu, gak konsauri. Makanya Anda cerita, mana pejabat yang tadi bohong. Berangkat haji, duitnya hasil korupsi, rombongan, aitane yo lancar dohono, tapi karena duitnya nggak beres, akhirnya ada kendala. Ketika lempar jumroh, ono kendala. Lempar jumroh kan simbol balang setan, kreatil dihantam no, Bismillahirohmanirohim, akbar cetak balik cukup so, dihantam no, maneh Bismillahirohmanirohim, uang cetak. Balik mana? Cukup mana diantem Antum no mau Bismillahi allah, wabah pecah balik terus. Akhirnya, gregel dicukup ditonton. Ono tulisannya: "Maaf, sesama setan dilarang saling lempar." Mau oh, ada dosa? Tanya di antum, teman-teman parang -teman yang mampu tiga cara untuk melebur dosa, menghapus dosa dengan sholat maktubah sholat fardu yang sehari semalam lima waktu ini kuyong nge nutus so Allah, Allah Muhammad <tik> kancing nabi sholat jenengan yo ya sholat berarti jenengan melakukan hal yang dilakukan oleh Rasulullah dekat itu dengan Rasulullah kancing nabi poso jenengan yo ya poso ngelakoni perkoro yang dilakoni kancing nabi walaupun posomu mengterima Ramadan roh Nah saya kira di tingkat mau no, tahun baru itu, tahun peningkatan amal kebaikan ditambah Boso Sunae, ya manut tiba kanjeng Nabi yo Senen Kemes, gak mampu kabotan dibagi Bapak esen eh Senen, Ibu esen eh kemis kapan Tino Senen, Bapak eh nyenen Angger Tino Kemes, Ibu eh ngomong nah, no, no. kanjeng Nabi zakat jenengan ge zakat doh kanjeng Nabi dikir jenengan ge pikir wuih wuih enggak kata kok yeah. <laughs> memang kan ini solawat di istiqomai ge? Yeah. Lu kata nganggup di lagu no? ya ben tambah khusus tambah mantep ben langkung nyambung tur ya betah suwe kok ngopo-ngopo ko nggai lagu kalian boton itu seje kok no hati rasane seje no kuping no rasane beda coba itu. Mojokor Ani Gunai, lagune bener enak. Ini gua di rumah enak, no hati yo adem, tercep tercep. Meskipun mojone tartil biasa, tapi makhodijul hurufnya tepat, tajwidih bener. A'udhu billahi minas shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Tilkan rusul fadlna ba'dahum ala ba'dahum minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat Ya Allah, saya ya nak isa apa? Saya nak Anakku kok kak isa unuh, anakku kawin, dia kok menge coba itu gak tepat, gak bener keliru kabeh lancar sih bis, bis, bis hir, til, til til, til, til, tilkar mohon maaf saat saatus, saatus, kapan wong islam krungu takbiran malam rioyo, mesti nangis nggih napa mboten yes. nggih apa anak sing ndonga karo wong tuwae kaya sungkem keri mangsa akeh salah mesti nangis krungu takbiran lha apa di antara faktor yang mergo lagune ngono menyentuh kalbu lek sonten krungu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Nangis arek nomplong lho nangis padahal Ramadan ini gak poso terutama rondo rondo anyaran. Mencoba nah, umpama <tuk> takbiran angka ada enggak laku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Mbak Allahu Akbar Mbak Lila Ya sepo Masjidil Haram Do Mekah Masjidil Nabawi Do Medina Itu setiap sholat berjamaah penuh Sampai gak Muat-Muat melopi Untuk jalan raya Kelesa dek kerungan Tentu kau kemas Syok kau nanti angkat Dekak juga enak Ayo ya Allah itu so, Pak Azan misalnya ganti lagu no hayal al-falah hayal al ini sepikirnya masjidmu diantem itu kalau lagu no modelnya dewe-dwe silah ala muhammad poto poto zikir la ilaha illallah lagu nebeto beto lakai adhan yang mau Asyhadu an la ilaha illallah takbiran sama last la ilaha illallah poto la ilaha illallah ayah Engko lek tiga iki, mari sholat la la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mun oh no. tahlilan, seji meneng. Tahlil nonton-nonton, saya ngundang wong soke berkata mantep yo. Lha, illallah, illallah, illallah, la ilallah, illallah. Berkata mantep kok. saya nah, sing ngundang wong gak duwe yo. Innalillahi ada tiga yang salamatan la ilaha illallah la ilaha illallah ono oh oh no, sing lagu ini langsung nangis la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kandung kematian lagu <laughs> no, no. ini malah ibu ibu Saudara-saudaraku sekalian, seluruh jamaah yang insya Allah dicintai Rasulullah dan sangat dikasih sayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, malam hari ini malam yang sangat membahagiakan, malam yang sangat istimewa, insya Allah. Kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jenengan bisa hadir di majelis ini bukan hanya sekedar murni ikhtiar penjenengan. Tapi karena penjenengan dapat undangan dari Allah. Jenengan dapat seruan dari Rasulullah. Ini majelisnya Allah. Ini majelisnya Rasulullah karena mendapatkan undangan Allah mendapat seruan dari Rasulullah meskipun rumahnya jauh. Yo ya, tutup deh. Berangkat nggak sudah motor, perkep-perkep, perkep balap balik. Ancen diundang Allah dipanggil Rasulullah. Yo ya, tutokin. Tapi kalau nggak dapat undangan Allah nggak dapat seruan Rasulullah meskipun rumahnya deket karin jangka ya gak berangkat malah telon <Syukur> majelis yang kita ikuti ini majelis yang penuh rahmah penuh maghufirah penuh barokah, penuh ridha Allah makanya moga-moga dulur-dulurku yang hadir dan majelis nikis doyo, pun paringi panjang umure. <Syukur> Barokah rizkine, sakinah rumah tanggane, solih solihah putro putrine, istiqomah ibadai, Husnul khotimah bungkasanne. Zing zinom remaja remaja, pemuda pemudi yang ketemu juduni mugo mugo diparingi cepak juduni Zing sampun sepuh sepuh, mugo mugo diparingi cepak. sepak istiqomai majelis seperti ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman-taman surga. dalam sabdanya <San -teman> kalau kalian lagi jalan ketemu dengan taman-taman surga, ikutlah bergabung, ikutlah nimbrung melua musel Para sahabat bertanya, wa ya Rasulullah, "Apa yang dimaksud dengan taman-taman syurga itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjelaskan, "Majelisuluh ilmi, wajjalisuluh majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itu merupakan taman-taman syurga. Maka langkah-langkah kaki penjenengan menuju ke tempat ini adalah langkah-langkah yang memudahkan penjenengan menuju ke syurga Allah." apa sih majelis koyok nge-niayu kok di taman suarga Soalnya untuk majelis ngene hati kita akan semakin dekat kepada Allah, hati kita akan lebih mencintai Allah. Eleng-eleng gus -eleng, Allah sampun maringin nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan saya kaisok dihitung. Menu soagi aslinya rakno. daging lumbruk di tempelno nduk gone belum cene gak mrodol dibungkus kulit cene gak bosok dikaei getih cene iso obah pola diampiri orip diampiri nyawa padha karo lampu lampu iki iso murup mergo diampiri setrum mengko lek lampu entek ini... lampune mati menolo mata Kulo samanya mono, hisobai, hisourepi kumerkuti, diambili setrum, diambili nyowo, ngolek kontraanin nyowo wes entek, kulo sambayan yo. yo. <repan> <polis Serieswehratch> Subhanallah. Kemudian yang kedua, di majelis semacam ini, kulo saman kumpul nabi wong-wong sholih, orang-orang yang hatinya senada seirama. Sama-sama mencintai Allah sehingga kita terdorong untuk mencontoh, niru dong wong-wong sing soal Ya Allah, wong iku cek parke nanggusi Allah. Sholat jamaahin, sholat istiqomah, sergep mau cokor anil, tangi dalu kiamun mulai Amat dewi kapan? Iso nyontong ono iku. Amat dewi gile rubokong gede seploro yo tangi, tapi gak kiamun lah ilkan sholat. tangine ini peace of the tour. Yang betul, yo peace of the jazz. Terlebih ini dibacakan sholawat. Alunan nada-nada sholawat menggema. naik ke angkasa melintasi bintang gemintang yang tak terhitung jumlahnya menembus dan mengetuk pintu arus sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mendorong hati kita untuk ikut naik sampai pada tataran di mana kita mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, sedoyo seng rawat yang memberi panen rong perkoro. Seng pertama temurun rohmat kawalasane gusti. Allah cinta kasih sayangnya Gusti Allah yang kedua Mawfirahya Allah ampunane Allah pangapurane Gusti Allah Dua hal ini yang tergambar dalam Al-Quran Qul <tik> in kuntum فَاتَّبِعُونِي Ayat ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dan cinta Allah serta maufiroh ampunan Allah ini syarat mutlak kita harus itibak kepada Rasulullah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itibak mengikuti sunnah nabi ku bahasa Inggrisnya le-kantil manut dihulobu kok idae uang manut mesti bakal katot kok kantil Mau oh, mana sih mesti katut zaman mana orang berangkat di pasar ya katut itu pasar mana orang berangkat sulat zaman di masjid ya katut itu kan masjid mana orang berangkat pengajian di majelis ini ya katut itu gini kalau aku saman manut kanjeng Nabi kanjeng Nabi aku mulia mesti aku saman katut oleh cipratan kemuliaan ini ganjen Nabi Allahumma sholli ala muhammad nah agar bisa kintil kintil sing temenanan, leket temenanan, modal utamanya apa? mahabbah, namanya cinta cinta bisa mengubah segalanya dengan cinta yang jauh menjadi dekat dengan cinta yang sulit jadi mudah dengan cinta yang berat terasa ringan No narik lanang cinta karo Rara wedon empat cara kilau buang musang, geng lembu neb bunter serga noh, kredit kereta masih dibonceng, gaes sepeda ontel ya. Penteng aih karena cinta dengan cinta sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, murah bisa menjadi mahal dan bernilai tinggi. Permen ni kupiro, saya tapi kalau permen itu berasal dari orang yang dicintai kalau permen itu merupakan tanda cinta menjadi mahal dan bernilai tinggi juga permen sampai pacare, di itu dibuka seri di mana di kesa. menjadi mahal yo. halo dua hal ini lo Kula sampean ku asli asline wis mulai zaman Nabi Adam siyen. Nalikane nangis-nangis do ngene Allah taubat karena satu kesalahan. Nah tobaté Nabi Adam diabadikan dalam Al-Qur'an, iki sering digawe pujian. Nunggone masjid, musala ku ngelingno masyarakat, cek kula sampean ki rumongso dolime golime ,ake akeh salahé, akeh tobaté. Oh. Umbana ya robbana Moga ya sarang-sarang tewaos Berkai Dede, Maos, taubatena piatem niki mukemkus Toyo tuwai gulon jeningan tingabur kusyawa Allah yang Dede, ngasih yang botan sakit Nggih pokoknya etok-etok Kok mangap-mangap Umi-umi unulur roto panto Wah, sarang ربنا يا ربنا رب Andaikan bukan karena rahmatmu Bukan karena kasih sayangmu Bukan karena cintamu Dan andaikan bukan karena ampunan Ampunanmu Ya Allah Tentu aku termasuk golongannya orang-orang yang merugi Termasuk orang-orang yang celaka Yang diharapkan apa? Ya rahmat dan maghfirah Kasih sayangnya Allah kalih pangapurane gusti makanya modun tekan Nabi Ibrahim sami nyewon pangapura rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab modun tekan Nabi Yunus sami ngakoni dholimi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minam dholimi sami tekan gancing Nabi Muhammad Wasallam. Bahkan Rasulullah bersumpah, Demi Allah, aku, Rasulullah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, setiap hari gak pernah kurang dari 70 kali, gak pernah kurang dari 100 kali. Coba, para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia, ini ku selalu beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Ngata-ngata ngatain Yon Ngapuro datang Gusti Allah. Itu para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia. Lemang si sen cekater -cekater model kerucuk-kerucuk nenek ini. Senjak keter-keracak keter nenek ini, Mutele gokoyo rumong gak 2000 dosa Lalu, <Sat -tutut> menggane kula sama niku tiga cara untuk menghapus dosa. Di antara cara itu apa?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 Tingkat paling saya ini yang diharapkan setiap orang haji mabrur. Sore ilmu fikih maten. Tingkat di bawahnya namanya haji makbul. Pokoknya syukur keterima ngono haji ini. Ganjarannya masih haru. Pokoknya keterima ngono to. meneh jenenge haji mardut, haji yang ditolak. Tingkat paling rendah paling elek dewe jenenge haji muhidin. Tukang bubur naik haji gue ini kajis yang paling orang gendah karena ini bentinnya gegeran tak lalu hajah rumi coba ngomong apal rumahku yang nolok tv-nya makanya salah yo, duitnya kutu halal kutu bersih nanti haram sing digaik kecampuran haram, gak kira diterima man haromin, biharamin, omin haramin idha qala labaik Allahumma labaik orang yang berhaji pakai duit haram kesampuran yang haram ketika dia baca talbiah labbaik Allahumma labbaik faajaballahu lahu Allah menjawabnya la labbaik laga wala sa'an so da'id haji dengan duitnya gak beres, mulai korupsi mulai ngapusi duit tanaan macam-macam Ketika dia tabiah, masyuk, di sana, baca talbiyah dia masih di khusus-khusus. Nolap baik, kau bohong. Kumbalap baik, lap baik. Kalau baik, sampai gusi Allah. Kek labaik baik, labaik baik kan? Kek lap baik, lap baik, kau pokok. nggak beres hutang tentang kamu, nggak konsauri. Makanya, anda cerita mana pejabat yang tadi berhakal. Berangkat haji, duitnya hasil korupsi, rombongan yo lancar dong, no, tapi karena duitnya enggak beres, nah akhirnya ada kendala ketika lempar jumroh. Ono kendala lempar jumroh kan simbol balang setan, cuy. kira no, bismillahi allah cetak balik. Iya, cokok dihantam no mana bismillahi allah cetak balik. Meneng cokok mana dihantam mana no bismillahi allah cetak balik terus. Akhirnya, Gregel dicukup, ditonton Ono tulisannya. Maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Engkau <SILENCIO> ada setan, ya, di antem-antem, barang. <SILENCIO> nah, saya mampu, tiga cara untuk melebur dosa, menghapus dosa dengan sholat maktubah, sholat fardu yang sehari semalam lima waktu. Ini kuyung ngentek dosa janji nabi gambar no salat fardu lima waktu yang dilakukan oleh umatku dalam menghapus dosa itu gambarannya bodoh karo ada uang yang tidak itu ono kali Banyu bening milihnya pangguan terus orang yang sedih ada dos kira-kira regete awak bersih nama bodoh yo bersih sih wongkali ku banyune bening miline banter sedino adus beng limo ya bersih regete emas ya ga anek syukur gelem jebablang, rontok dewe regete <tik> maka di dalam sholat itu ada zikir untuk memohon ampun jenengan wawas nalikani duduk diantara dua sujud robbe wufirli warhamni Wajiburni, warfani, warzudeni, wadini, wahafini, wafhani. Seng temenan sama ngetungoi ku, Robbiu Firly ya Allah. Panjenengan ngapuro situ itu sokuloh ya Allah. Panjenengan ngapuro kuloniku geleng ilono tongko. Wongesoknya selamatan berkatai kepengyo tak ilono. Wongna uang seng lanang cilik seng gitu kau buting nukyo tak ilono. Robiru Firly ya Allah, Robiru Firly. Nah, ampun dan gelek Guru, gelanya laju ya Allah, Robiru Firly. wayaiku warhamni panjenengan rahmati gulo, panjenengan welasi gulo. nyuwun cinta Allah, memohon kasih sayang Allah. Wajiburni, panjenengan tambeli kekurangan gulo. Wajiburni nih, gue yo, utangnya dilunasi. Butuh dicukupi, kreditannya dibayari, penting terutama sing dua kreditan, kreditan gorong lunas, wajib wajibur wajib burung, wajib burung, wajib burung, wajib burung, wajib burung, wajib burung, wajib burung, wajib burung, wajib wajib burung, wajib Warfani panjenengan angkat derajat kula warzukni panjenengan pangi Rizki kula sing cukup saat terus eh. Wah dini panjenengan paringi kula petunjuk panjenengan paringi kula hidayah Wah afini berikan kesehatan wa ya Allah luar biasa itu hui hui Nah, untuk mendapatkan cinta Allah itu harus melalui Rasulullah. Tanpa melalui Rasulullah nggak bisa. Kalau jenengan dapat cintanya Allah. kalau sering gambar ini bu, bu, jenengan kalau ingin disayang mertua itu ndak harus sering datang ke mertua terus bawa duit, kasih oleh-oleh, kawal buah ndak harus seperti itu. Wes Anak Emorotuo yang mengeloni dirimu, <Syukur> Ramuten saya ngapai layani dengan pelayanan terbaik, latih nono saya ngapi, Engkau Moro mesti sayang. karo sampean, hmm. doh, matur suwun. Terima kasih. Kon mantuku saya ngapi, anakku kon ramet. Cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta kasih dalam rumah tanggamu. <Syukur> Nabi Morotuamu yoke isoh ngomong ngono. muka-muka berkah urep mundo, muka-muka lancar rizkimu merku anakku mu ramet saya ngapi uno. Sebaliknya zaman eh, Mas yo sering nang moro nggak gak iduit nggak buah nggak oleh-oleh tapi anaknya sampai siak siakke gak dilayani sing ngapi digetai ay di sentai dicelatu bendino sampai anakku tambah guru tambah guru tambah guru tambah guru kopi ay lodo morotuamu mesti kaget hmm, doh kebangetan anakku kon getai terus nganti kopi ay lodo ndak si maleki mesi lodo masih kon mereneng gak iduit gak oleh-oleh gak buah aku gak ketugol anak anakku dapuramu terus, kita ingin mendapatkan cinta kasih sayang Allah harus melalui Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Caranya bagaimana? Onok peneruse, onok pewarise, al-ulama warathatun ambiya. Ya para ulama, para alim, para kiai. Saya kiai temenan. Itu model ini kita kiai blas ini. Niku pewarisnya pono nabi Kulauan jadinya melu Ibaratnya ini loh bu Ibu mbak Kalau anda kepingin mendapatkan Harum dan wanginya kembang Mawar Kembang melati Kembang Siapa ngomong simbuan Ambil ngeplah Yang wangi ini loh bro kembang mawar, kembang kenangan, kembang kok sembojo. Kembang melati, ingin mendapatkan wangi dan harumnya kembang mawar, kembang melati, kembang kenangan tapi kembangnya wis layu. Kembangnya wis kering. Apa berarti kita sudah tidak bisa mendapatkan kewangiannya Apa berarti kita sudah tidak bisa mendapatkan keharumannya? Bisa. Caranya gimana? Kembangnya sudah layu, kembangnya sudah kering. Caranya, yo lewat minyak, eh. Minyak mawar, minyak melati. Malah semakin praktis dong. No. Kuj. Kan Nabi wes wafat, tapi penerusnya kan ono. Podo karung ini, bapak-bapak, jenengan jamu kepingin dicampuri madu. Ini ndak harus langsung jenengan nyesek dari tawonnya bisa lewat tolonya itu main tawon kari meres ada yang lebih praktis jenenge madu rasa suntek so, kari ngudek menuh jenengan ke penginyesep langsung dari siletnya tawon lambimu malah habu kentuk Potong, aman kepikin oleh mewangiane, kembang mawar, kembang melati nek langsung bu, tempel ne hirungmu, kadang-kadang wirungmu gak kuat, cirahmu malah mumet ya luwe praktis lewat minyak air paham gak? <tuh> Saking ono minyak mawar, ono minyak melati, tapi potong kamu gak gablet duit. <tuh> iya apa carane supaya oleh mewangiane, yuk mepeto bakul minyak. <tuh> sama yang ngelem bakul minyak aku rakyat welas disemprotin jazz jazz apa diceruti apa diolesi si katut wangi understand ya <tuh> lagi onok nyanyi aneh onok lagu nih tongbo sama yang gak ngerti karepku kan gak bisa malah aku lalisi san gitu <Susuk> kumpul kiai dere ngaji dilampai lho ini kpi akhirane angel ngerangkai kata-kata gini -kata gitu. mulane yo larang rangkain kalimat gitu lo bro saya larang ya merkoo angel yo oh nada seterusnya diulang tombo ati kumpul kiai merek ngaji dilampai ayo bareng-bareng titirokno bu gampang kok disambung solawat cengkoe idalaila <tuh> yuk tombo Kumpul iai, Dere Dilampai Tombol Kumpul iai, Dere Dilampai Sambung salawat badar Shalatullah Jangan lupa like, bang. فاعتي جسلا ما الله. ini jeneng enak ngerti yang ngono takkan ngamen ke dia ini bukti kedekatan gue pun dengan Rasulullah Rasulullah Rasulullah sebagai uswatun hasana memberikan keteladanan yang baik buat kita apa yang diperintahkan dan diajarkan Rasulullah Niku lek jenengan lampai kalau jenengan kerjakan Munggah no derajat mundonyo akhirat. Bukankah itu merupakan Kado terindah untuk kita Makanya lantunan-lantunan sholawat jenengan wawos niku Niku membuktikan bahwa pulau penjenengan itu dekat dengan Rasulullah Parek ambil nabi Allah muslima Allah Muhammad iso parat? Ya. Soalnya kita melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kita memakai sesuatu yang sesuatu itu pernah dipakai oleh Rasulullah Berarti kita pernah ketempelan dengan hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Kita dekat dengan Rasulullah Bapak Ibu Nunsewu Jenengan ketika membaca Al-Quran Kadang-kadang sering tidak menyadari Bahwa setiap huruf yang jenengan baca Setiap huruf yang keluar dari lesan penjenengan Itu aslinya adalah nafasnya Rasulullah Setiap huruf Al-Quran itu aslinya adalah suara Rasulullah Berarti nafas jenengan pernah ketempelan nafasnya Kanjeng Nabi. Kapan? Ketika jenengan maca Quran. Suara jenengan pernah berpadu dengan suara Rasulullah. Kapan? Ketika jenengan baca Al-Qur'an. Karena sekali lagi Al-Qur'an itu adalah nafas dan suara Rasulullah. Maka nalikon jenengan maca Quran meskipun sedikit itu barokahnya luar biasa. Kamu nafasnya nafasa jenengan pernah ketempelan nafasnya kanjeng Nabi. Suara jenengan pernah berpadu dengan suara ikan jeng Nabi. Makanya jangan sampai ada hari yang terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Barokahnya luar biasa. Walaupun isomu meng siti, walaupun hanya satu huruf, dua huruf. Tidak apa-apa. Karena anak-anak no no Bu. Quran seayat di sini meng satu huruf. Iku dersen. mau isomu iku. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bosen yuk ganti ขอขอขอขอขอขอ No Kantiman terus meningkat, hamim, ainsiko, ngono haman nasako. malah ngongkong ngasak <tuh> kancing nabi sholat jenengan ya sholat berarti jenengan melakukan hal yang dilakukan oleh rasulullah dekat itu dengan rasulullah <tuh> kancing nabi poso jenengan ya poso ngelakoni perkoro sing dilakoni kancing nabi walaupun posomu mengterima ramadhan nah saya ini ditingkat no tahun baru tahun peningkatan amal kebaikan ditambah kososunae ya mana tiba kan nabi ya senen kemis gak mampu kabotan dibagi bapak e sing senen ibu e sing kemis apa senen bapaknya e nyenen angger dino kemis ibu eh ya ngomong kan nabi zakat jenengan ge zakat tuh kan sing nabi dikir jenengan ke dikir woi bu rati kok namang kan ini salawat di istiqamai gai? lu katanya nganggung di lagu no? ya, band tambah khusus, tambah mantep band langkung nyambung tur ya betah suwe kok ngopo-opo nggai lagu kaleng buatan itu seje kok no hati rasane seje, no kuping no rasane beda coba gitu moca qur'an ini lagu ini bener Enak, enggak tiru, enggak kayak kupenyok, enak, no adem, no hatem, tercep, tercep. Meskipun mau, soanee tartel biasa, tapi maka udah curuh, tepat, tak bener. Aku tuh bilang, ini nasheyo, pohon, rojim, ibis, milang, ruah, Minhum, enggak lama, bawo, bawo, rofok, enggak Ya Allah, enak na ya, naesopong seneng yo dino anakku kok gak iso ngono anakku gawene kok maca mbak maca quran niku selagone wis gak tepak tajwite gak bener keliru kafe makhroti gak lancar sisan bis bis bis billahir hir hir, hir rahmanir rahim til kar til til til til til din kar rusul fadzal dal dal dal dalna yek kerina kuping Jenengan nih loh, derek istighosah, zikir apa derek tahlilan Iku apaan sing imami? Kue suarane mantep, lagune enak, fasih. Nuh tahllil uiso melak khusyuk, Oyo oyo tungu ditrimong untuk gak rugusi Allah. Gimana kompeten? Padahal zaman lah gak rugartine sih. Kalang ngaku onet goblok ngaku goblok nuh. Gak rugartine tapi uiso mantep kaya nuh. Sing imami, kue suarane mantep, lagune mantep. Nah, lu tahlil nunggu suarane suara cemplang jembrate, cemplang, kak falsi, nabuni, gak mantep, berkata gepeng sih sana, gak mantep belas. Mohon maaf, loh. janji wong Islam agamanya, mendengar takbir berkumandang di malam lebaran, mesti nangis, saatos sa atau sehati, kapan wong Islam keringu takbiran malam rioyo, mesti nangis ini apa Pak Mbak? apa mana anak yang ada di rumah kaiso sungkem bisa sungkam yang ada di rumah mesti nangis keringu takbiran Lapa? Di antara faktor yang ada lagu ini saya yang menyentuh kalbu jadi saya keringu Allahu Akbar Allah Allahu Akbar, Allah Akbar, La ilaha Nangis nangis padahal Ramadan nggak Nah, ya, skur, mohon, adekak, Nangis, terutama rondo rondo anyaran kelingan tahun pengenannya saya enak pujuknya tadi yang ngerampot tanah ya enteng jadi enak pujuknya terus mati lanang lanang ngelanang terus ke anak saya ngkolu nah coba takbiran enggak ada enggak ada lagu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar ya Allah Akbar walillah ilham ya sepo masjidil haram dok Mekah Masjid Nabawi untuk Medina itu setiap sholat berjamaah penuh sampai gak muat-muat melobi untuk jalan raya. Makanya seandainya terus pelebaran-pelebaran pembangunan-pelebaran terus Keren di pasang dinding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding itu ding ding ding ding ding ding ding ding Langsung ke rumah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Leis adek rumah toko. Haiyo, nelfala! Ya Allah, doa tiga rasa, saya cek ke rumah setiap muk. Kangennya yang ada temen nah, aku ngenyek ini sebab wani resiko aku. siap resiko, paling resiko ne, gak diundang meneduk ini apa apa, gak diundang meneduk ini yang boleh ngelihangnya keleksan ada kerumatan masya Allah ini moral ini gak enak ayyadil falam Azan misalnya lagi dilakukan, loh. Ayah, salah. Ayah, salah. Ya, saya masjidmu masjid mutiante miung, lagu ini, loh, modelnya dewi-dewi. Allah, Allah, Muhammad. Foto-foto zikir, lah, ilaha, illallah. lagu ini beto betul Lagi ayah, yang mau. Asyhadu an. takbiran semelas la ilaha illallah kodolah ilaha illallah engkau lihat tiga-tiga, mari sholat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tahlilan sece menang tahlilnya nonton-nonton berkata mantap ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah berkata mantep kok. saya sing gak La, ilaha illallah, la ilaha illallah, no ada yang lagu ini langsung nangis no la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kandung kematian lagu <laughs> ini melas Duh, peradaban islam di indonesia ini luar biasa terutama dalam hal kebersamaan dalam hal kerukunan sebuah banyak dijadikan study ngerti pora ya sing dia mengingin ini oleh negara-negara dunia luar dunia luar sampean negara-negara luar duk belajar ke Indonesia Mesir berguru kerukunan ke Indonesia Luyo Yaman berguru ke Indonesia Afghanistan berguru peradaban dan kerukunan di Indonesia terus terakhir sing saiki ribut sing saiki geger kun Syria, Suriah ini juga berguru kerukunan ke Indonesia Bahkan Jepang pun berguru ke Indonesia Indonesia ini banyak-banyak dong Dipisahkan oleh ribuan pulau Ada yang mengatakan 17 ribu pulau lebih Tapi kok bisa bersatu Padahal macam-macam etnis, macam-macam budaya Macam-macam tradisi, macam-macam adat, macam-macam ras Bahkan macam-macam agama loh Tapi kok bisa bersatu, menyatu punya slogan kebersamaan di cengkram ke rusikile burung Garuda ini. apa jeneng? ayo iku, iku sing gaya aslinya wong meduro ini bin neka itu neka <tutup> portugis jajah kepengen ngerusak peradaban budaya dan akidah di Indonesia gagal Rondo kurang suwe ya apa? Telung atau seket tahun Kepingin menghancurkan peradaban dan akidah di Indonesia Bahkan pakai strategi divide and Impera Orang ngerti ya wis Politik pecah belah gagal sampai telong atau seket tahun Bahkan PKI Kepingin menghancurkan peradaban dan menghancurkan akidah bangsa Indonesia Ndak iso Oh, masyarakat Indonesia ini masyarakatnya agamis agama ageming aji. kok katanya didatih ada no ateis yang anti Tuhan dikongkong percaya percayaan pangeran. gak bisa sampai akhirnya pusate komunis yang dikonggung Rusia hancur ideologi ini Makanya kalau sekarang ada aliran-aliran baru yang mengatasnamakan Islam tapi tidak bisa memadukan dengan peradaban yang ada, apalagi tidak sesuai dengan misi Islam yang rahmatan lil Alamin, gak usah dieloki. Seneng aneh didik kafir syirik kita ah, ngafir ngafir ke kelompok. Wong dulu para pejuang agama masuk ke sini nih berusaha mengislamkan yang masih kafir. Loh sekarang saya belajar tobat wingi sore. Loh pengetahuan agamanya saya satu kuireng. Kok wani mengkafir-kafirkan yang Islam. Maka nilai saya model monoku jawaban nganggo dongoku Bismillahirrahmanirrahim katak. makanya majelis-majelis modelnya ini ojek diilangi jangan dibabat, jangan ditebang ini majelis ini anggitmu dan terima sekedar kumpulan wong ketemu wong rogo ketemu rogo tubuh ketemu tubuh awak ketemu awak. ora ini sebenarnya adalah pertemuan sukma ketemu sukma jiwa ketemu jiwa roh ketemu roh meskipun mabuk kelek kecut mabuntut titik-titik ini melahirkan peradaban yang menimbulkan kedamaian ketentraman majelis taklim, majelis dikir, majelis solawat yasinan, tahlilan, istighosah, manakipan, tibaan pertahankan itu itu ibarat pepohonan yang rindang kampung deso itu banyak pepohonan yang rindang alamat kampung itu sejuk, damai, tenang hawa adem, tidak apa Makanya desa itu lek akeh majelis taklim, majelis deker, majelis sholawat, istighol, Yasinan manakipan, damai, adem, hawane, tentrem, ibarat desa, ibarat kampung yang banyak pepohonan yang rindang, maka pasti nanti akan banyak burung-burung yang hinggap berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Majelis, majelis dekir, majelis taklim, yasinan, tahlilan, manakipan, ibarat pepohonan yang rindang. Di situ yang hinggap orang-orang soleh yang bersenandung tentang cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Paham? Paham? Ngono. Lanek desau yuk gak anok wit witane, tidak ada pepohonan yang rindang merdu dibabati babati, eh, enggak mungkin ada burung yang hinggap dan berkicau tentang cinta, karena pepohonan dibabati nanti yang tumbuh alang-alang, kalau yang tumbuh alang-alang, enggak -alang, mungkin ada burung yang hinggap di situ. Won oh, yang tubuh alang-alang, yang datang ya kewan gegermetan binatang melata, yang ketika ketemu isine meng kerah tukaran, bangsane dokter luwak, insinyur kadal, profesor garangan. Legon teso gak majelis-majelis model ngonoiku, mesti hawane panas. Podho karo desa enggak awesome, gak wit panas gauna manue masyarakatnya ya jadi garangan kabe <tuh> <tuh> ini garangannya mesti nyesui halo <tuh> dilanjut apa enggak <tuh> <tuh> tapi kalau banyak pepohonannya maka akan banyak burung yang hinggap di situ. Merkono penceloa aneh. orang main teko desik di sokenet tok sing main celok neng wit-witan majelis modelnya ini dari desa luar bahkan dari kecamatan lain datang ke sini. Saya yang dari Gunung Goro ke sini karena di sini ada penceloannya. yang datang orang-orang yang ahli zikir yang jiwanya dilambangkan seperti burung. Burung di mana tempat gak ada ceritanya manuk kok kerah, manuk kok tukaran, da ono karena cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dijadikan ajang pertukaran dan perkerahan. Halo, cari ini manuk manuk itu. Kalau aku nggak bisa hinggap di sini, aku akan cari tempat lain. Kalau aku nggak bisa di sana, aku akan terbang ke arah lain. Toh di sana masih ada ruang. Aku akan mencari ruang yang lain. Yang penting aku tidak menyakiti saudaraku. Makanya manuk itu lambang kerukunan, lambang cinta kasih sayang. Jengolek di gawe mantu, ano manten, biasanya undangan amplopnya lo digambari manuk Coroknya ini apa? digambari garangan, Halo paham gak no, paham? Betul. mulai ibu-ibu jenengan ngelumpuk semene katae dijak sholawat, dijak tikir, dijak ngaji akhirnya lambemu obah ini untuk melatih bibirmu bu agar bibirmu terbebani dengan sholawat, dengan tikir sehingga tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu Nenek Kepeksoh, Raiso Diki, Raiso Solawat, Eh, Gawi yang rengeng-rengeng genembang, si Ngapi, tujuannya apa? Agar lidahmu tidak menjadi duri yang tajam yang bisa melukai hati suamimu yang telah bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu. Lalu kumpulan-kumpulan nenekyo jauh sama nanggep remeh Kan cik, nabi nabiyo ya, ngono loh, saya kinja dengan tirono. Nenekki diantara antara manfaatnya opo, di de akhlak, supaya kalo sama kinde sifat rendah hati, dua sifat tawadu, lain segala kumpul-kumpul model nenekki bu. Mulane ibu-ibu, konco-koncone sampean, tonggotonggone sampean, sing dereng burung, derek ngaji, dereng burung, derek majelis-majelis ngonoigo, aku kirim salam sampai no mbak mulai salam itu kok ganteng misalnya <SILENCIO> gak ada sing ngelam nih katalem kan melu ngaji, melu muslimatan, melu fatayatan, melu majelisan paham karep murah paham karep ini uangnya lo pewinter nih gak gelam kumpul-kumpul mesti jadi keminter rumah sana kayak jadul jaduh kode ye kaget ya Ben salahmu merem kok soalnya orang geleng kumpul-kumpul rumah sana kayak pinter-pintero dewe padahal saat dukurmu ini pinter kumpul atau kalau orang alim-alim dan lak cilik we paham betul? ngunong, <tuk> oh oh no. anak cek Ustaz, -ce yang kiyain ngunjem orang eh. geleng ngumpul-ngumpul rumah sana kayak alim-alim o dewe kaya pintar-pintar adik wong sugi negarang kumpul-kumpul meski semoga rumah saya ini kaya sugi sugi adiknya padahal ning joba singlouis sugi melegedu itu kode ini usah pirang-pirang akhirnya terus sombong mengayu ragu gombol yuk kemayu ben mulai ini iki noto akhlak netes akhlak nam ini tawaduk rendah hati. Ya aku mulai yang sering kumpul karo jamaah pengajian yo ben rumangsa padha bureke. Mangane kula nek ngaji wis model ngeten iki wong kula ambek sampean iki yo padha ae, padha belajar bareng-bareng. Lah ngoten Bu nggih? Noto akhlak. mulai Ibu lek karo bojo yo sing dan sayang setia ketika suami pulang kerja sampai di depan rumah pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu Cambutan saya ngapi alhamdulillah papa datang murah kadang-kadang ibu-ibu ngerti bojone teko gelodak menung sani wis tekoi kadang ada orang parah hmm, penyakit parah jangan ketika suami pulang kerja sambut dengan rasa syukur alhamdulillah bujoku teko kenapa harus disyukuri lho bu wih umpamane bujoku kok lali isok keliru lebu omai tonggomu makanya perlu mbok syukuri, alhamdulillah pak kok gak lali oma. bapak juga begitu begitu sampai ke rumah lihat anak-anak sehat dan cerondo disyukuri alhamdulillah betapa anak-anakmu yang cemrondo itu hasil dari kandungan istrimu mendeh menda 9 bulan lebih payah dan itu akibat dari petingkringanmu itu lupa akhirnya kan tumbuh netes akhlak sejenennya rendah hati halo oh. jenengan pakai busana muslimah pakai jilbab, bukankah itu aslinya yang menghias dirimu adalah rasulullah, saya macai penjenengan itu rasulullah sehingga dengan berbusana muslimah, dengan berjilbab, penjeningan menjadi anggun, berwibawa, mempesona, dan nampak cantik. Kalau dilihat dari bolongannya sedotan nakua. Ah. <tik> <tik> Dirimu jadi terhormatku dengan pakaian seperti itu. Iku sing menghias Rasulullah. Makanya kalau sudah berbusana muslimah, berjilbab, lambemu ojondermimel lombok larang, Brambang muda minyak yo ya muda apa mana yang kok dadi fitnah ngerasani, no pengajian yang ngerasani gak tanggung-tanggung, saya dirasani kaya ini penjenenanku berjilbab, berbusana muslimah, oleh yang tapi gawian mikir lambimu ku gawian moco solawat Hello sehingga dirimu damai memakai jilbab betul-betul terhormat lo barokah jilbab saman dihormati wong akeh sehingga Allah memandang sampean baik kalau Allah sudah memandang baik maka semuanya akan memandang sampean baik saman dihormati minimal sing menghormati sampean yo bakul-bakul no pasar lo sama no pasar kok jilbaban apa mana jilbabe putih bakul-bakul udah -bakul bengok-bengok belanja nopo bukaji ya padahal tahu nurung tauroh pojokane Mekah terus diceluk bukaji <tuh> <tuh> <tuh> <tuh tuh> <tuh> munuku aja dianggap remeh lo bu Oke, yeah, terus ya terus, tapi tolong, tolong saya itu, singkat melu nyumbang gak usah cerewet, ya. Yeah. Ojo dianggap sepele, ojo dianggap remeh. Kadang-kadang hal-hal yang dianggap remeh dianggap kecil, di situ ada rahmatnya Allah. Meskipun kecil, kalau disayangi Allah, dicinta Allah, ya amal yang kecil itu yang akan menuntun penjenengan menuju surga Allah. Islam kan mengajarkan seperti itu coba Lek saman pelajari cabang-cabangnya iman. Mek kapan belajarmu, dega ngaji yang model ini, Kayaknya praktis gitu. Islam menggulammu lagi ngoten, lagi jalan ada duri di tengah jalan singkirkan, ada beling, beling. Ya beleng ada paku, ada carang. Hmm. Nah, yang apa bahasa Indonesia? Ini ya. Singkirno, ada yang sakit, jenguk. Kan gitu tuh ajaran Islam. Ono tonggoseng luwe, kayak ono mangan. subhanallah, ono wong wahing nih dikongkondungakno. Ono wong nemes, paringono. Sambutan saya ngapi, ibu sing ngirim yo ya, gusti Allah. tandurana ono disambut sing ngapi. Le sampeyan monggo. Tiranto sekedap, gie, pundut no duit, nanti paring no, ngapun ten, wont teneniki, pesen, BM mbinceng liwat meriki, gie, mampir malik, mau no, mojoko, no ngemis malam kok seneni, ya mre, ni, ma, rong, minggu, wis, to, to, kene, ha, pop, Mau sedulur, wajahmu senyare, assalamualaikum, senyum, mau cokok pertok uang raimu buat teko, alisnya cangkem tangkemirong batok ngelumpuk, wajah metenteng, wajah yang metenteng itu wajah yang penuh teyangen. Ini wajah yang tidak ramah lingkungan, uang ketemu sama nyawangnya wega, mau cokok uang, kucingnya melengos nyawang raimu. rusak apa ini bisa merusak ini pelajaran kok iso rusak Luh. membangun itu dimulai dari diri sendiri ibadah binafsik sampai dikongkong ngeramut awak soalnya awak itu kendaraan ya ibadah dan awak sama orang kuat awak orang sehat ibadahnya apa yang iso maksimal Mungkin sangat good mulai awak dikongkong ngeramut ini islam aduh so ada orang kejut kelekmu rambut-ramutin keramas cek orang kek tumamu kadang sakwulan orang keramas rambutin gimbal untu sikatono cekak kandil gidalmu ini pelajaran Islam pakaian yang rapi woi huy, huy disuruh berkeluarga supaya iso mandiri gak jaga no negara, gak jaga no pemerintah ini hebatnya rakyat Indonesia Koyok paham komunis itu pemerataan dianggap negara itu selalu mampu nanggung biaya hidup dan biaya ekonomi masing-masing warga negara hancur seperti Indonesia itu wah keluarganya udah mandiri biasa rekoso meskipun umpamane pemerintahane kok orang genah, pemerintahane ke orang beres rakyatnya beres tenang kalau nah, krisis bolak-balik, santai bro makanya nah, kalo ditakon nih wong gimana pendapat jenengan menghadapi krisis di negara ini yang terus berkepanjangan nah, aku enteng jawabanku santai aja kali nah, nyapong Indonesia ngadepingin wis kulino Eh, biasa wisan, wis gak heran yang heran itu ketika kita tidak bisa menyikapinya kamu bareng harus kulino, kok saya si gak iso nyikapi halo paham karep murah, paham karep pokoknya kayak aku ngomong yang karepku ya moga-moga sampean paham ngomong ya, Indonesia aku lu nerman-nerman melarato paribasa nih lu nerman, ya cukup Sugion om nek ngerangsang, iya kurang lo sering sampai sampe, no melaratnya wong Sugih iku gerangsang ngerangsang wong melarat, iku merga nerima wong sugeh, kok ngerangsang, melarat iku sejatini ni wong melarat tapi kok nerima, sugeh iku asli nih. nah iki perlu tak ngomong no, kanggo gua sing melarat-ngelarat <laughs> bojo yang ngono bu bu misalnya bojo sampan buatan ganteng kok yaku loh wi hatimu raulah kok bojoku kok gawayo kia ini wi oleh. lu apa yaku ganteng atau bu bojo suami itu enggak perlu ganteng, enggak perlu apa? yang penting tanggung jawab, setia, ngerjekeni Gua anteng gak punya ngelaruan no mati, keopo, pikiran kita mau ngandok ngandok sempujian elek- elek, ngomong cocok kayak cocok gitu. Bapak, Pak, Saman Yongonong, istri itu gak harus cantik wajahnya, cantik, rapat, kayak perlu pak, yang penting setia, sabar, neriman, dan matenang. Heh, alhamdulillah iso. Wong lan rupanya uyu kemrusuke boy sumluhahe aduhai imut yahud baen nol men nol semo kembelna kemontoken mentek mentek kemola kiki nyis-nyis mengis-mengis mendang-mendang goblok goblok. Nda pi kok ora Umbah-umbah ya wegah nyapu gak gelem, masak gak entos, senengane dolenan nonton TV julinan hp, facebookan, twitteran, whatsappan hmmm mm, dua ingon-ingon-ingon aku lo apa ditukar tambah lumayan oleh pedas cilik-cilik baru kayak nanti ayo ngomong rusak nih gak bergi salon oh, aku nyampe ngomong modelnya nih cek gampang difahami mungkin ini jangan diseng meteng matang serius ngantuk kabih bisa-bubar bisa, git mau nah, aku sapal kelakuan wong gini <sangat> <yuh> Allahumma salli ala Muhammad ringgese <yuh> kun lu ma'rufin sodakodun ku wabih perkoroseng kinawerwan baguse mungguwe syarak iku bernilai sedekah Lawang sedekah itu akan bertambah, tidak akan berkurang. Kadang-kadang kita itu takut bersedekah, kenapa? Ya karena takut berkurang kekayaan kita, takut habis. Padahal itu dijamin sama Rasulullah. Manakosomalin, sudah ngerti ya Wisconsin harta kekayaan yang disedekahkan tidak akan berkurang bertambah bertambah dan bertambah kamu dantai tambah ke kamu cilik tambah gede kita dilong tapi tambah gede menurut contoh yano ada lanang cilik sunat di Mas ini barangnya lak cilik sih diketok mesti ini kan tambah cilik. entah punya harta nih enggak bisa tambah bapoh Pernah dikudang barang gendelo gendelo gendelo padahal itu tak aslinya cilik diketok, mesinnya kan tambah cilik, tetapi orang itu tambah delonde ngono. Doyamu duit mulai zaman kaiso tako, kaki romu ndak cilik, tambah delonde, tambah gede, tambah hakeh, saya gak percaya sih, an. Ibarat air itu harus dialirkan air itu kalau dialirkan maka dia akan semakin bening semakin jernih semakin seger semakin menyehatkan soalnya nili tapi air kok tidak dialirkan dia akan mandek nandok apa bahasa Indonesia apa ngendong ya wis kayak itu karena dia tidak mengalir, maka dia akan menjadi peceren. Wambuneus, ndak Daewena, garai penyakit sih san, ganggu lingkungan, kekayaan juga begitu. Kalau dialirkan duitmu, dialirkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk umroh, untuk haji, maka duitmu, kekayaanmu itu akan semakin seger, semakin bening, semakin jernih, semakin menyehatkan. Understand? Yeah. Bila kekayaan duit, gak kamu alir na buhabar bisa santunan yatim yang beda Nona tonggone keluarnya ya, gak peduli Nona mesti dibangun padahal duitnya Akeh, ya bales gak mau tuh duitnya Tidak dialirkan sama sekali Maka duitmu akan nandong mau Mampet tipe ceren, peceren Paham nama pembahasan Sebagaimana bibit padi Ini berambang topari topo iki. Oh, tebu, oh. ya wes. Iya, tebu. disebar disebarkan semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin banyak, toh. Bibit padi juga begitu, disebar ke sawah, disebar ke sawah, maka dia akan tumbuh panen, tadi akan melimpah ruah. Bibit pariwakme disimpan, disimpen Bunda gak, bosok mesti denda notikus. Duitmu mau sebar kanggo pesantren, kanggo masjid, kanggo ibadah. Masya Allah tambah berkembang tambah agak tambah agak tambah agak enak disimpen hmm, bosok mulanya ngisi kota amal untuk masjid wayang jumatan yang apa oh jomik patimuran gak wogol itu bisa gak lebok no. kamu rokok di nolim walasewu Bendino itu ya so sehari 15 ribu rokok lesen masjid seminggu sepisan komik sewu menunggu ya pengen melabuh swargo swargone mbahmu bu kalau ingin mempercantik diri agar ibu menjadi bidadari surga boleh bu pakai perhiasan boleh tapi ya sekedar saja kayak tombo pengen liane sedekah no gelang oleh gaya gelang tapi ucah akeh -ake. gelangan mulai ugel-ugel tekan -ugel kele ae liane gaya sedekah pakai perhiasan pakai kalung pakai cincin monggo please tapi jangan berlebih-lebihan ngarai diri karo tonggo soalnya zaman berlebih-lebihan halo kalongnya pitu, tuh kau nasi moon wonder tanggung sing nasi doang kau nasi doang kau nasi doang kau nasi doang kau diancam maling, diancam rampok, doang ya kau penampilanmu doang berlebihan, nasi doang kau nasi doang kau nasi doang kau nasi doang kau nasi doang kau kau nasi jijiae gelang syukur saman kok wani gelangan karet malah praktik sak wayah -way rambutmu modal madil kena dikait tali sak wayah-wayah bojomu ngamuk kena genjihidet raime lu <tik> sam biray <sampeiroin. tik> <tik> jam songo budinya. Indonesia bagian kene. Kondisi apapun manane sing enak. Turu sing kepenak nyandang sing api ngurip sepisan sel di soro halo lalu pertama mangan sing enak lesing dimaksud mangan enak yuk gak kok terus mu macem-macem kuliner macem-macem di restoran yang mewah yang harganya mahal boten sing dimaksud manganos yang enak wetengmu gawin luwe DC eko lewes wetengmu luwe meskipun makanan itu sederhana terasa enak walaupun segone ke buete gannti koyok lem sayur y jangane Yosempreng lo jangan bayam ngelangi <Susuk> <Susuk> enggak orang jangkannya empreng empran dudune saya empreng kuai saya empreng bayam ini petang lembar gaunak no lawoh liyane kerupuk tayamum <Susuk> gorengan pasir itu <yuk. Susuk> lho goreng kayak minyak yoran duit. <Susuk> tapi mergawet tangmu luwe enak gini apa enggak? <Susuk> itu maksudnya mangan enak turu sing kepenak artinya bukan turu sing kepenak rumahmu harus gedong, makrong-makrong yang megah, yang mewah, yang indah kamarnya rapi, ruangannya ber-AC nah kayak kamarmu seki sementara kan saya ab angin berobos itu terus spring bete yang paling mahal mentul-mentul, mentut-mentut ndak turu sing kepenak artinya awakmu kawin kesel di se kalau awakmu capek, awakmu kesel kerja semangat, kerja giat, capek awaknya kesel blek sek turun meskipun turun galar pring sing akeh tinggi ning mergo awakmu kesel justru malah tinggi nih sing kesel nyokoti awakmu halo matok orang sing tak ngomong. Tidak asa bengong, nyandango sing api Loh, Sandangan sing api, pakaian sing api, ini kurang kok sing kain sutra Harganya mahal, yang modelnya masa kini, masa kono Yang ngetrend, yang trendy Tidak Waliba sutakwa lalikah khair, Pakaian yang terbaik ya pakaian ketakwaan agomo ageming aji iman agama, agama, agama, sandanganmu agama, agama, agama, sandanganmu agama, bingung agama, agama, indonesia agama, agama, agama, agama, agama, agama, weteng agama, agama, agama, agama, agama, macem agama, agama, agama, agama, agama, agama, agama, agama, agama, macem agama, agama, agama, agama, agama, agama, agama, agama, agama, agama, kena agama, wadah seko kena gaya tutup sirah kena gaya teklek sandal dsikil, kena gaya ulek ulek, kena gaya sesek, kena gaya gede, kena gaya kursi, kena gaya mejo komplit oh Indonesia aku canggih daun pepaya itu lak pahit sih ini dinetralisir dan tawar pakai apa? untuk yuyu nah. Watu yang timur tengah negara islam dikew sawat-sawatan dengan teman-teman kenek batuk merempul tapi di indonesia batu yang keras, kasar, bergerigi diasah dielus, dijadikan cindera mata, namanya agek coba ngomong kia ini yang nganggu Nah aku yang kaya tapi apik orang kaya koral ngukoral elus ngomong Gemes, artinya kulo jenengan niku jenengan takjak mereformasi diri, melakukan revolusi mental. Jadi, yuk ya, rame si Dewe sing tak sampai no. bahwa ternyata memang Islam itu adalah agama cinta yang bisa merubah kebiadaban menjadi peradaban. Mau niku tulisen status Facebookmu? ya status Facebook di sini kok lagi galau. Yuk, kalau remu, musim api-api kata-katane cinta merubah kebiadaban menjadi peradaban. Nah, karenanya ibu bapak percikan api cinta yang saya tawarkan. Mudah-mudahan mampu menembus relung hatimu yang paling dalam. Andekan hatimu sehitam arang. Mudah-mudahan bisa berubah menjadi bara yang menggelora dan mematangkan jiwa dan akhlakmu. Wes, Ya wes menetok Kurang gak Ngundangot dia Pak ngapun ten Boten kaget Nanti yang Insya Allah. Anwar Zaidi Ngomong ane kasarnya teniki Ken ngomong Sing halus-halus Boten sakit Soalnya dituturun bongsu halus <SILENCIO> Ini Tapi tidak semua Yang kasar itu jelek Kadang-kadang Kasar pun bermanfaat Memang Lek kasar kasare Lumut Bereseti tapi kasar kasare parut manfaati kasar kasare kancut ngadai kasar kasare kasut kaos kaki kasar kasare janggut ngangeni nilai janggutnya wong nong, misalnya hiren, janggutnya wong tua wis putih gilani <tuh> <tuh> <tuh> kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Kepanggih yo seneng bu, arab pisah yo rodok susah. Tapi insya Allah di lain kesempatan kita kembali dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Seng bener, seng tak omong no, insya Allah niku hadiah niku si Allah ngake gula penjeningan. Seng keliru, seng salah, seng hilaf itu memang karena keterbatasan saya, karena bodohnya saya, karena mohon maaf yang sebesar besarnya. Mudah mudahan majelis malam hari ini betul betul dibarokai dan diridhai Allah subhanahuwataala. Al fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin al rohman al rohim. Alhamdulillahirobbilalamin al rohman al rohim. Minal khiyomitil. Iya kan allahudzawajjalillah. Iya kan astagfirullahu dina surah mustaqim. شراط الذين عنمت عليهم غير الموضب عليهم ولو ربي رب في لي ولي والدي ولي المؤمنين آمين يا رب العالمين.